yang mana menginfokan kepada kita semua farah fans Yang tentunya di acara konser lida Indosiar malam ini lesti dan Rizky Bilar resmi umumkan tanggal lamaran mereka ya, Yang mana tentunya mereka berdua umumkan bahwa lamaran mereka akan diadakan tanggal 13 Juni 2021 ya, Tepatnya hari Minggu Tentunya live di Indosiar Wow, para sahabat, ya Akhirnya Kita mendapatkan kabar bahagia Kabar baik malam hari ini Dari idola kesayangan kita Tentunya kita semua terharu Bahagia para sahabat, ya Apalagi bang Mimin, para sahabat yang mendengarnya Langsung terharu bahagia banget nih yang mana ini diucapkan langsung oleh Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan lancar sampai hari H, Sahabat Ya doakan yang tentunya terbaik untuk hubungan mereka Postingan tersebut tentunya telah di kembali oleh akun Instagram HP Rakyat Kota Sultan Yang mana ada sebuah kalimat caption dituliskan Minggu 13 Juni 2021 Masya Allah bahagia lancar sampai hari Hayana, baik les Love peluk virtual semua Wow tentunya kebahagiaan akhirnya kita dapatkan bersahabat ya mudah-mudahan tentunya hajat baik mereka dilancarkan dan tentunya mudah-mudahan banyak doa dan dukungan untuk hubungan mereka amin ya Rumpal alamin kita masih menunggu kejutan selanjutnya bersahabat ya tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan info dan kabar terbarunya ini informasi di malam hari ini